Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya ketika kita melakukan pengetikan dalam keadaan HP diputar seperti ini maka untuk papan keyboard biasanya akan berubah dan tampilannya ini menjadi kecil ya nah sebagian orang ada yang menyukai untuk tampilan keyboard seperti ini tetapi ada juga sebagian yang merasa kesulitan ya karena untuk tampilan keyboardnya ini terlalu kecil nah untuk merubah tampilan keyboard saat posisi HP seperti ini maka caranya sangat mudah kita bisa mengaturnya, bisa diperbesar ataupun diperkecil. Ya, untuk merubah ukurannya, di sini tinggal kita klik icon titik tiga yang ada di bagian atas ini. Setelah itu kita pilih mengambang atau floating. Ketika kita klik, maka untuk tampilan keyboardnya bisa menjadi besar seperti biasa. Dan kalaupun berubah posisi, maka untuk keyboard ini akan tetap besar ya. Nah, untuk merubahnya sama seperti tadi ya, tinggal kita klik di sini titik tiga. Lalu untuk mengambangnya kita klik lagi. Maka untuk tampilan keyboard akan berubah kembali. Dan ini tergantung dari kalian yang menggunakan keyboardnya ya. Bisa yang besar ataupun yang kecil. Oke teman-teman itu dia cara mudah untuk merubah ukuran papan keyboard di Android. Dan semoga tuturan seket ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.